Cari topi koki di mana ya? Lagi cari topi koki Ini ada nah, Seperti ini bentuknya Oke Ini ya Bahannya Ini Oxford nah, Seperti ini ya Di belakangnya ada karet Jadi melar Untuk ukuran kepalanya yang besar, sepertinya yang kecil saya coba ya nah sebentar saya tak mundur dulu nah, jadi seperti ini wujudnya oke kan sip